Kaos ada kampus, student, academics and staff. Jadi bukan hanya pekerjaan ini aja yang diperlukan. Tapi kita ada residential, kita ada schools, daycare, supermarket, recreation facility, sports facility, restaurant, cinema, stadium, museum, marina as well, uh, bus. Uh, dan kita punya uh, utility sendiri. Kita punya wastewater and solid waste recycling facility. Jadi, pekerjaan itu bukan hanya fokus ke students, akademia, atau professional staff seperti saya, tapi juga teachers uh, sangat diperlukan. Uh, jadi, kalau ada yang in, apa, berprofesi sebagai guru, uh, sangat diperlukan juga di kaos, uh, di dalam marinas. Uh, for example, kita juga perlu captain uh, untuk boat uh, dan untuk bidang manajemen, siapa yang tadi ada pertanyaan bidang manajemen, mungkin kita enggak ada uh, studi di bidang manajemen, tapi uh, this whole city needs to be managed. Jadi untuk pekerjaan ini uh, uh, di semua bidang bisa bisa masuk ya. Dan Kauz is always looking for the best talents. Um, jadi Anyone in the world can apply. Uh, sekarang ada uh, requirement to increase Saudi stations. Uh, jadi uh, kaos juga harus uh, apa? Harus turut dari uh, polisi dari Saudi Arabia untuk um, meningkatkan jumlah uh, orang Saudi yang bekerja di kaos, uh, terutama di. Uh, Professional level yang uh, professional level 1, 2, and 3. Ini sedikit demografi ada di kaos. Jadi kita ada uh, banyak apa, demografi. Uh, fakulti profesa ada 175, mungkin sekarang sudah 180. 400 researchers, students, postdoc. Kita ada 29% Saudi uh, employees, uh, mempunyai average age about 39 uh, years old. Uh, kita ada 253 uh, research park tenants. Ini tenants yang ada di Kaos Research Technology Park. Uh, dan non-academic staff. Uh, jadi saya termasuk dalam non-academic staff. Uh, kemudian ada teachers, ada security dan lain sebagainya. Ini ada demografi lagi uh, mengenai Kaos. Jadi sekarang sekitar 50-50 ya uh, antara female dan uh, male residents yang ada di Kaos. Dan untuk appreciate uh, seberapa besar Kaos, uh, residence kita ada 8.000 orang dan ini yang tinggal di Kaos ya. Kalau nggak salah. Uh, karena ada yang bekerja di jeda, uh, yang tinggal di jedah atau tinggal di tual. Jadi kalau siang hari uh, jumlah kita sekitar 10.000 ribu. Uh, jadi it's, it's a big uh, community. Uh, dan berdasarkan uh, countries yang ada, uh, this is the top three. Uh, mungkin kalau orang Indonesia di bawah 100 ya, kira-kira mungkin 70 mungkin. ya. Yeah. Uh, of uh, Indonesian community termasuk anak anak ya working and living at Kaus uh, mungkin tadi udah dijelaskan uh, ada banyak fasilitas di sini saya, saya tidak tidak perlu menjelaskan lagi uh, tapi uh, once you are accepted uh, to enter Kaus uh, akan ada uh, HR koordinator yang akan diassign untuk uh, teman teman yang akan membantu uh, relocation activities uh, dari visa application, airline bookings, uh, shipment, dan lain sebagainya. Uh, untuk melihat uh, karir di kaos, bisa lihat di website ini. Uh, yang tadi mungkin Andika sudah sebutkan juga. Uh, tapi di sini ada tiga uh, area sebagai uh, university staff. Uh, sebagai faculty, faculty itu maksudnya profesor, kemudian sebagai researchers, uh, jadi bisa dilihat uh, mana yang uh, ingin yang diinginkan uh, bisa dilihat vacancy yang ada di situ. Dan seperti yang Andika bilang, uh, LinkedIn is also best uh, way to search uh, vacancy yang ada di kaos uh, Jadi ini yang kemarin saya latest lihat uh, jadi it's not just a uh, professor or postdoc or research scientist tapi ada juga lab manager uh, communication strategies ini lebih uh, ke comms uh, communication and branding uh, jadi ada banyak uh, different type of uh, career in kaosnya um, untuk Preparation is mungkin saya rasa sama dengan semua pekerjaan yang ada. Kita harus prepare resume kita dan modify it to the specific job yang kita inginkan dan juga cover letter. Sangat penting untuk punya link-in profile dan seperti yang Mas Andika bilang, mereka akan buat background check so make sure Uh, yo digital footprint clean dari hal-hal uh, yang hal-hal yang uh, political atau yang yang tidak berkaitan dengan profesional itu terus um, seperti yang Mas Andika juga sudah bilang do your homework uh, check the division or di the, the manager yang kalian akan apply uh, What, find out what they need, what they want, uh, just prepare for the interview, uh, kemudian bahasa, ya yeah, Inggris harus uh, harus bagus. Uh, mengenai interview proses uh, waktu saya dulu, jadi setelah saya apply, waktu itu saya apply melalui LinkedIn, uh, kemudian agak lama juga, dua, dua bulan baru, Uh, di, diproses oleh HR yang menghubungi saya kemudian kita setup up uh, interview dengan HR dulu uh, jadi mereka akan proses uh, filter beberapa application uh, dan kemudian interview dengan line manager setelah interview dengan line manager uh, interview dengan HR director uh, Sebetulnya HR director ini lebih ke uh, mau ngecek aja apakah kita sanggup uh, pindah kerja ke negara lain uh, dengan family, kalau ada family dan apakah kita sanggup uh, hidup di di Saudi Arabia uh, jadi lebih ke formalitas saja, uh, kemudian waktu itu saya juga diinterview dengan grup director kita dan uh, grup VP, mungkin nggak semua orang uh, prosesnya seperti ini Uh, tapi biasanya pasti ke line manager uh, dan ke director. Uh, setelah interview proses akan ada waktu acceptance proses akan ada negosiasi uh, negosiasi apa salary uh, dan lain sebagainya. Uh, setelah negosiasi mereka akan uh, Buat due diligence checks atau background checks yang Andika bilang. Jadi mereka akan buat sangat toroh sangat detail. Uh, mereka akan lihat degree, attestation, betul nggak kita tamat di universitas ini misalnya. <tuh> Jadi dia akan cek universitasnya apa betul. Ada orang yang namanya Hadi Subikar uh, dulu study di sini. Kemudian mereka juga akan buat criminal check di negara yang kita tinggal, apakah itu Indonesia atau di Australia waktu itu, dan mereka juga ingin health check. Health check ini yang mereka lihat adalah lebih ke HIV dan juga hepatitis C, kalau nggak salah ya. Mungkin Mas Andika Mas Noval bisa betulkan. Dan juga, school, jadi mereka juga ingin cek anak-anak kita, gimana sekolahnya. Uh, waktu itu, saya juga jok, <laughs> uh, kalau anak saya nggak diterima, mungkin saya nggak akan diterima juga gitu. <laughs> jadi, sangat detail uh, background ceknya. Jadi, dia, saya harus uh, prepare uh, report anak-anak uh, untuk uh, dari, sorry, dari tiga tahun sebelumnya. Uh, bisa so, di, dikirim ke mereka dan uh, dan itu part of the due diligence checks. Baru setelah itu acceptance atau akan keluar dan kita, kalau kita agree, kita tanda tangan dan kemudian uh, ada new HR team yang akan bantu kita untuk uh, visa application, clearance, relocation process dan kemudian uh, sampai datang di kaos. Waktu saya itu um, karena during COVID ya, uh, jadi saya interview kira-kira Februari 2020. Kemudian saya sudah negeri uh, semuanya kira-kira April 2020. Tapi karena Saudi Embassy di Australia ditutup, uh, jadi visa application baru bisa dibuat tanggal, uh, sorry, uh, waktu Desember ya. Uh, tapi sebelum visa application itu, kita sudah buat semua due diligence, uh, degree attestation, criminal check. Uh, dan saya sampai di kaos Februari 2021. Jadi prosesnya panjang, kira-kira setahun untuk saya waktu itu. Um, but it's quite common, ada yang uh, 6 bulan. Uh, 6 bulan is uh, minimum. ya. Uh, jadi... Slide ini cuma untuk mengingatkan bahwa bekerja di kaos bukan hanya sebagai kaos employee, bisa juga sebagai employee of subcontractors atau industri tenants yang ada di kaos, seperti uh, Saudi Aramco ada, ada di kaos juga, SABIC R&D juga ada di kaos, Dow Chemical R&D ada di kaos. Jadi teman-teman bisa apply melalui uh, website mereka masing-masing, dan you might end up in chaos juga.